Ya yes guys, balik lagi di channel gue Kris kita Channel guys, guys. Ini ada yang baru banget guys, dan ini trending nomor tiga, ini dari hype, hype levels. Lab, Oke, ini judulnya Le Seraphim Fearless Official Video guys. Ini berarti masih bener-bener baru guys, coba ada informasi apa di sini guys? Nggak ada informasi terlalu banyak guys ya. Ini tapi kayaknya masih baru banget, masih hangat guys ya, belum ada seminggu guys. Oke guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys. Ceplok. Ceplok Oke kita lihat konsepnya seperti apa guys Kita langsung aja guys Les Seraphim Fearless Ceplok Wow, oh, oke okay. Nice Oke, okay, vibe-nya Billy Eilish ya guys mm. Oke, okay. clap-nya gue suka Nice, snare-nya guys ya Beat 24 4 Oke, okay, visualnya mereka juga cantik-cantik juga guys Wow, makin bersaing guys Itu hampir kayak Lisa Blackpink Wah wow, video clipnya juga gila, oke okay. Beat dropnya seperti apa guys? Oke okay, ini masih, wah ini parah nih guys, ini persaingan ketat guys <laughs> Oke, okay, produksi juga matang Oh nice mm. uh. Oh nice groove, nice groove Dan mereka cara ngeteknya juga apa asik guys ya maksudnya dapat vibe seksinya dapat guys di sini guys sorry guys gue ulang lagi guys keren sih mm. wah asik sedikit sedikit misterius seksi gitu ya. nice asik sih uh oke okay. gitar filter ya nice tuh berapa orang tadi bertujuh ya? Video klip juga keren, guys. bassnya juga asik ngetiknya, nice. Pecah harmoni, oke. Okay. Hmm, oh nice, <laughs> asik, grupnya asik banget, guys. Parah, wah, vokalnya juga karakternya kuat-kuat, oke, okay, berat-berat. Oh nice, levelnya keren, guys. Kenapa ya? gue suka ya uh, karakter vokal nge guys ya? So uh, dia punya apa? Intonasi juga asik nih guys. Di sini guys. Gula guys. Sorry guys. Di sini guys. Tuh guys. Oi, asik. Kacau kacau. Oke, okay, build up lagi. Wah, asik sih. Mereka kayak pro gitu guys ya. Sekali dengar, eh sekali dengar dan lihat Aja sih, first impression gue sedikit dark seksi gitu guys. Ya. Ini nih parah. Ini mereka dapat banget guys. Maksudnya gongnya lagu tuh dapat groove, dapat semuanya dapat di sini guys. Stop. Ah. Uh. gila sih. Maksudnya di beat up nya itu dikasih kayak semacam Tom 808 juga sabi makin seksi sih guys di sini guys nih teng teng teng teng, tuasik banget, parah. Dance nya juga solid sih asik, keren keren. Woo. ngambil kamera gue keren nih, ya. Korea itu guys. Tuh dikasih gitar tuh makin seksi wek-wek, filter gitu. Lutone, plastiki gitu kayak kik tok tok gimana gitu, asik saune. Hmm Anjir video kali keren lagi <laughs> parah Wuh, Keren keren Wah anjir ini gokil Wah ini Pak ini gitu Cantik tuh guys Wow Ini gue denger gimana ya Vibe itu ada, ada sedikit kayak Marilyn Manson loh guys Sebenarnya guys Cuman IDM guys Ini jadi kayak ada metal Apa rocknya tapi balutannya itu dibalut sama kayak idiom seksi gitu guys sih Gimana gue gambarin nih guys? Tuh guys Aparah gitarnya kali ya? ya Yah Cepet gila lagu 2 menit 51 guys Do you I'm fragile? Wah berat guys, persaingan ketat guys. Ini kalau persaingan ketat beneran asli guys. Ini maksudnya secara video klip, secara materi lagu, uh, cara mereka nyanyi, apa dia punya karakter-karakter vokal. Ini bisa kompetisi juga guys di K-pop yang lagi kayak begini ramai guys. Ini gila sih tadi gua sedap sih gua maksudnya vibe-nya asik banget guys. Oke okay guys, sekian dulu dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share dan comment video. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Chris Channel, bye-bye.